Lumba-lumba Kali ini kita akan membahas mamalia lumba-lumba Bagaimana ya cara lumba-lumba bernapas? Lumba-lumba adalah mamalia sehingga lumba-lumba bernapas Dengan paru-paru sama seperti manusia Lumba-lumba tidak bisa bernapas di bawah air seperti ikan, karena mereka tidak memiliki insang. Tidak hanya lumba-lumba, mamalia air lainnya seperti paus juga bernapas dengan paru-paru. Pernapasan lumba-lumba melalui lubang hidung, yang disebut lubang sembur, yang terletak tepat di atas kepala mereka. Hal ini memungkinkan mamalia air termasuk lumba-lumba dan paus untuk mengambil napas dengan hanya mengekspos bagian atas kepala mereka ke udara saat mereka berenang atau beristirahat di bawah air. Setelah bernapas, lubang sembur ditutup rapat oleh otot-otot kuat yang melilinginya sehingga air tidak bisa masuk ke paru-paru paus atau lumba-lumba. Pada paus besar memiliki dua lubang sembur dengan pengecualian paus sperma, sedangkan kalau lumba-lumba hanya memiliki satu. Ketika lumba-lumba muncul ke permukaan untuk mencari udara, mereka mengebuskan napas terlebih dahulu dan kemudian menghirup udara segar. Hanya butuh sepersekian detik bagi lumba-lumba untuk melakukan proses pernapasan. Saatnya lumba-lumba bernapas, air yang menyembur tidak berasal dari paru-paru lumba-lumba Air tersebut hanya air yang berada di atas kepalanya Di sekitar lumbang sembur yang dihembuskan sebelum lumba-lumba menghirup napas. Sebelumnya lumba-lumba dianggap tidak dapat bernapas melalui mulut seperti halnya manusia Hanya melalui lubang semburnya Lumba-lumba pun mampu menahan napas selama beberapa menit, tetapi biasanya mereka bernapas sekitar empat atau lima kali setiap menit. Lumba-lumba merupakan mamalia yang dianggap paling cerdas di muka bumi. Mereka memiliki intuisi yang tajam, sikap mereka juga sangat baik di lautan, termasuk kepada manusia. Sudah sering terjadi kasus di mana orang tenggelam di laut, pada akhirnya selamat karena diselamatkan oleh lumba-lumba. Sebetulnya tidak tepat menyebut mamalia sebagai ikan, sebab memang bukan jenis ikan, meski hidupnya di lautan. Mereka bahkan membutuhkan oksigen untuk bernapas, dan tidak bisa berhenti diam di dalam laut supaya tidak tenggelam. Maksudnya lumba-lumba bahkan nampaknya tidak tidur loh teman-teman Mereka terus dalam kondisi berenang dan sesekali meloncat ke udara Karena kalau dia diam sudah pasti tenggelam dan mati Lumba-lumba memiliki cara berkomunikasi yang unik dengan sesamanya Yaitu dengan sistem sonar Seekor lumba akan tahu di mana posisi temannya dengan jarak yang amat jauh Konon bahkan puluhan kilometer setiap sonar pada lumba ini diadopsi oleh manusia untuk teknologi komunikasi kapal selam bahkan hingga hari ini manfaat lumba-lumba untuk kesehatan yang paling terkenal sudah tentu untuk terapi penyembuhan autis bagi seorang pengidap autis dianjurkan untuk sesekali terapi berenang bersama lumba-lumba tenang saja mamalia yang satu ini tidak akan menyakiti manusia Frekuensi suara yang dipantulkan lumba akan ditangkap oleh otak anak autis Getaran suara lumba menjadi semacam obat bagi gangguan autis Berikut manfaat lumba-lumba yang akan dijelaskan di video ini ya Yang pertama Manfaat lumba-lumba untuk penyembuhan autis Di dalam dunia medis, terapi autis dengan bantuan lumba-lumba ini dinamakan Dolphin Assisted Therapy Cara kerjanya sangat praktis, hanya mengarahkan penderita autis untuk berenang-renang bersama satu atau dua ekor dolpin. Sungguh sangat ajaib, respon lumba-lumba saat didekati anak autis mereka akan mendadak mengirimkan gelombang suara berfrekuensi tinggi. di mana gelombang suara yang disebut ultrasonar ini bakal masuk ke dalam otak manusia dan memperbaiki sel-sel otak. Yang kedua, manfaat gelombang ultrasonar lumba-lumba untuk penyembuhan gangguan mental. Tidak hanya autis, gangguan mental sebenarnya masih ada banyak, misalnya hiperaktif dan down sindrom. Semuanya bisa diterapi dengan gelombang ultrasonar lumba, hanya saja tidak bisa cukup sekali, namun beberapa kali bahkan sampai 30 kali. Yang ketiga, frekuensi suara yang dipancarkan lumba-lumba mampu memperbaiki sel saraf yang terjepit. Ketegangan hidup yang dialami manusia seringkali membuat sel-sel saraf -sel terjepit dan pada akhirnya menjadi penyakit. Untuk dapat menyembuhkannya, cobalah melakukan dolphin assisted terapi selama satu jam minimal. Baiknya dipandu instruktur ya. Yang keempat, menyalurkan emosi bahagia. Jika anda sedang merasa sedih atau memang sebenarnya anda memiliki gangguan suasana hati seperti depresi dan bipolar. Tak ada salahnya mencoba terapi berenang bersama Dolphin, karena mamalia yang satu ini bisa menyalurkan emosi pada Anda. Yang kelima, manfaat minyak ikan lumba-lumba. Mamalia ini juga bisa diambil minyaknya, konon minyak Dolphin ini kaya dengan omega-3, yang bisa merangsang otak agar bisa berpikir lebih jernih dan cemerlang. Yang keenam, terapi turna wicara. Selain berhubungan dengan penyakit mental dan saraf, lumba juga bisa digunakan untuk menerapi turna bicara. Konon anak-anak disabilitas ini mengalami peningkatan kemampuan bicara dan koordinasi gerak setelah berenang bersama Dolphin. Yang ketujuh, untuk terapi lumpuh dan stroke. Ibarat mendengarkan musik brainwave berenang bersama lumba-lumba, maka tubuh manusia akan menangkap putaran energi yang akan menembus kulit dan membuka rileks saraf. Bahkan disadari atau tidak, tulang-tulang yang terjepit dan rusak akan mengalami perbaikan Ini amat baik untuk terapi kelumpuan dan stroke Yang kedelapan, memancarkan daya listrik hingga 1 kW ke otak Apa reaksinya ya? Reaksi yang paling nyata adalah membuat otak mengalami perbaikan sistem saraf Rasanya langsung enteng sekali otaknya Tegangan yang selama ini menjadi di seluruh tubuh, terutama kepala bakal hilang yang kesembilan, meningkatkan IQ Ternyata tingkat kecerdasan atau IQ manusia juga bisa meningkat dengan cara sering-sering interaksi dengan lumba-lumba Memeli yang satu ini merangsang pertumbuhan sel otak sehingga bisa mencapai kecerdasan yang maksimal Yang kesepuluh, terapi perubahan tingkah laku Kesehatan fisikis memang menjadi mayoritas manfaat dari lumba-lumba jika Anda memiliki saudara atau anak yang memiliki gangguan tingkah laku seperti peraktif atau bahkan skizofrenia dan bahkan psikopatik, maka suruhlah mereka terapi lumba-lumba dan mudahan sembuh. Oke teman-teman, itu tadi fakta-fakta unik dan pengetahuan seputar lumba-lumba.